Halo teman-teman. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan loncengnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Wow, wow, apa ini teman-teman? Wah, sepertinya mainan teman-teman. Wow, tapi mainannya kok kena lumpur ya teman-teman ya. Wow, wow, wow. Wow, apa ini teman-teman? Wow, ada mainan lagi teman-teman. Wah, mainannya kotor. Ada lagi enggak? Ini ya, wow! Ada lagi, teman-teman! Wow, wow, seru sekali ya, teman-teman! Ya, wow, kita cari lagi, teman-teman! Wow, ada jejaknya nih, kuning-kuning! Wow, ternyata mainannya semuanya ada di sini, teman-teman! Wow, wow, wow, keren sekali mainannya! Wow, seru sekali ya, teman-teman! Ya, wow, mantap! mantap betul, mantul. Oke langsung saja teman-teman, mainannya kita taruh di sini teman-teman ya. Wow, ini kuning kuning apa ini teman-teman ya? Wow, wah oh, ini banyak sekali teman-teman. Wow, wah oh, ini ada yang kecil juga. Wow, ini ada yang warna hijau. Wow, ada yang warna kuning. Wow, macam-macam ya teman-teman ya. Wah, ini, wah, ini, apa ini? Sepertinya hewan, teman-teman. Wow, mantap! Wah, ini ada alat musik juga. Wow, wow, wow, wow, wow, keren, keren! Ayo, teman-teman, kita langsung bersihkan saja. Teman-teman, wow, let's go! Wow, airnya sudah siap. Teman-teman, untuk kita membersihkan mainannya. Wow, kita langsung bersihkan saja teman-teman Wow, ada mainan gajah naik sepeda teman-teman Lucu teman-teman ya Wow, alat musik gitar teman-teman Wow, Ultraman! Ultraman G, Galaxy Rising Wow, Stegosaurus Wow, mobil polisi teman-teman Wow, mobil robot Optimus Prime teman-teman Prime, at last Wow mobil bus Wow mainan pistol-pistolan teman-teman Wow, mobil pemadam kebakaran. Wow, kereta api Thomas, teman-teman. Wow mobil pika Wow mobil mini bus teman-teman Wah sudah habis teman-teman Oke teman-teman kita sudah selesai Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya -teman. Dadah